Tangmo Kalian masih ingat kan di video part satu kemarin, gue sempat ngebahas beberapa teori kematian Tangmo. Teori yang kedua itu adalah Tangmo dijebak berada di atas speedboat itu. Diduga Tangmo ini sebenarnya nggak tahu dia mau ngapain di situ. Karena sebenarnya Tangmo ini nggak kenal sama empat orang yang ada di atas kapal itu. Tangmo cuma kenal sama manajernya yang bernama Getik. Itulah kenapa dugaan terkuat publik adalah kepada sosok manajer tangmo yang bernama getik ini. Getik ini yang menjembatani antara tangmo dengan empat orang yang tidak dia kenal yang ada di atas kapal itu. Dan getik jugalah yang tahu alasan kenapa tangmo ada di atas kapal malam itu. Tapi seolah getik ini terus-menerus mengelak dan membuat kebohongan demi kebohongan yang akhirnya terungkap sendiri. Kayak dia bilang dia nggak bisa berenang, ternyata dia bisa berenang. Pas pers conference, dia bilang dia pulang dari lokasi jam 3 atau jam 4 pagi. Tapi ternyata berdasarkan rekaman dari kamera CCTV yang ada di Dermaga, Doi meninggalkan lokasi jam 1 malam. Dan pas pers conference itu, Doi itu nyebutin kata-kata yang aneh banget. Disitu Doi sempat ngomong dengan kalimat yang kayak gini. Kalau Tong meninggal, saya juga kehilangan sumber penghasilan saya. Padahal sama sekali gak ada yang nanyain hal itu ke dia. Gak ada yang nyangkut pautin antara kematian Tang Mo dengan sumber penghasilan dia. Masa seorang manajer yang udah deket banget yang katanya udah temenan selama 17 tahun dengan Tang Mo, Doi pantes ngomong kayak gitu ketika sahabatnya meninggal dunia karena sebuah kecelakaan yang sangat tragis. Padahal Tang Mo ini udah menerima getik seperti keluarga sendiri. Bahkan saking cintanya Tang Mo mengangkat anak kandung getik sebagai anak angkatnya. Gak cuman itu, Tangmu ini juga ngasih Getik buat tinggal di salah satu rumah yang masih bersebelahan dengan rumah Tangmu. Dulunya rumah itu ditempatin sama ayah Tangmu, tapi sejak ayah Tangmu meninggal rumah itu jadi kosong dan akhirnya Doi ngasih Getik buat tinggal di situ. Tapi setelah kejadian ini, Getik sekarang udah nggak tinggal di rumah itu lagi karena udah diusir sama ibunya Tangmu. Dari sini kita bisa simpulin kalau apa yang ada di otaknya Getik itu sebenarnya cuma duit, duit, dan duit ya. Bahkan ketika nyawa temennya melayang karena sebuah kecelakaan yang sangat tragis... Doi masih sangkut pautin itu dengan sumber penghasilan. Aneh banget kan? Pas kejadian malam itu... Getik dan empat orang lainnya itu sama sekali gak bisa dihubungin sama pihak kepolisian... ...sampai seharian. Bahkan Getik ini yang juga udah deket banget sama keluarga Tangmo... ...itu sama sekali gak ngasih tahu keluarga Tangmo kalau Tangmo menghilang malam itu. Nah keesokan harinya... Getik baru membuat laporan di kantor polisi kalau temennya itu menghilang. Tapi di momen ini, Getik itu udah bersama dengan seorang pengacara. What? Kenapa Getik itu sampai seprepare itu? Hanya dalam serang waktu sehari, Doi udah punya pengacara yang Doi siapin untuk mendampingi Doi membuat laporan di kantor polisi. Kalian tahu kan kalau seseorang udah bareng bersama dengan pengacara, Pengacara itu pasti akan mendampingi Doi selama 24 jam untuk memberikan advice atau nasehat secara hukum. Pastinya pengacara ini juga bakal ikut mengarahkan tentang apa yang boleh Doi omongin dan apa yang nggak boleh Doi omongin. Pantas aja ya, publik itu selalu accuse kalau Getik ini bener-bener tahu apa yang terjadi di kapal malam itu karena apa yang Doi lakuin itu selalu bikin publik jadi geleng-geleng. Gelagatnya itu selalu bikin keanehan demi keanehan, guys. Kenapa Doi sedefensif itu langsung siapin pengacara di keesokan harinya? Hanya dalam waktu satu hari loh guys. Kalau memang itu bener pure 100% tragedi murni kecelakaan, harusnya Getik ini nggak mungkin sempat buat hire pengacara karena Doi itu bakalan sedih banget seorang temen yang udah temenan 17 tahun dan bahkan udah jadi ibu angkat dari anaknya meninggal loh. Tapi apa yang ada di otaknya Getik justru malah Doi langsung menyiapkan pengacara untuk melindungi dirinya. Oke, sekarang kita balik lagi ke teori awal yang tadi. Di mana publik tuh menduga kalau Getik ini mencoba untuk memposisikan Tangmo, dijebak di atas kapal itu dan dijual sebagai escort girl untuk menemani pria hidung belang. Salah satu alasannya adalah karena selama dua tahun terakhir ini, selama pandemi, Tangmo itu agak sepi job. Jadi si Getik ini sebagai salah satu manajernya Tangmo itu agak kesulitan ya buat nyariin kerjaan buat Tangmo. Padahal biaya hidup masih running terus seperti biasanya. Tangmu semasa hidupnya tuh sama sekali gak pernah mau buat nerima job-job semacam ini. Karena dia tuh selalu risih dan ngerasa dia itu artis jadi dia tuh gak layak buat nerima kerjaan yang kayak begini gitu. Walaupun tawaran-tawaran semacam ini tuh gak pernah berhenti berdatangan terus kepada Tangmu. Tapi secara diam-diam Getik ini menjual Tangmu tanpa sepengetahuan doi nah teori ini juga sama persis sama dugaan ibu tangguh, di mana ibu tangguh ini merasa curiga kenapa kok anaknya malam itu tuh pakai full make up, padahal kalau memang acaranya pada malam itu cuman makan malam, buat apa doi sampai dandan seheboh itu? apalagi itu cuman di tengah kapal dan gak banyak orang yang lihat, acaranya cuman private banget, so seharusnya doi bisa dandan dengan lebih simpel aja. Berikutnya juga ada kesaksian dari manajer tamu yang lain bernama Ana. Jadi, asal kalian tahu ya, tamu ini punya dua manajer, guys. Salah satunya Getik, dan yang berikutnya itu adalah namanya Ana. Seperti yang bisa kalian lihat di profile Instagramnya, disitu dua orang ini juga dimention di profile Instagram Tanggung. Si Ana ini yang digadang-gadang mau menggantikan posisi Getik, di mana Getik ini, Ana, anggap kerjanya tuh nggak becus. Gara-gara si Getik, tamu ini jadi sepi job. Padahal si Ana ini sebaliknya, Doi bantuin tangmu itu tulus banget, bahkan Doi itu selalu bilang kalau lu gak usah bayar gua, tenang aja, lu boleh bayar gua kalau entar gua udah bawain banyak banget job buat lu. Nah beda banget kan si Ana ini sama si Getik, sedangkan si Getik ini mata duitan banget. Ana itu juga sempat diundang ke salah satu program acara televisi nasional di Thailand. Di situ Doi juga sempat nunjukin sebuah screenshot percakapan Doi dengan tamu terakhir kalinya. tamu itu diperkirakan jatuh ke sungai sekitar jam 10 malam. Sedangkan Ana sempat menunjukkan sebuah screenshot percakapan di mana percakapan itu terjadi jam 10 kurang satu menit, guys. Dan itu masih dibales sama si Tangmo. Tapi si Ana ini justru malah curiga. Jangan-jangan pas chat itu yang ngebales itu sudah bukan Tangmo. Bisa jadi siapa lagi kalau bukan Getik Jelas nggak mungkin ada orang lain yang bisa ngebales chat Ana di atas kapal itu selain Getik Karena pada saat malam itu HP Tangmo dipegang sama Getik Dan Getik ini bener-bener tahu banget ya Siapa-siapa yang berhubungan sama Tangmo Siapa yang biasanya sama Tangmo chatnya dibalas cepet Siapa yang biasanya dibalasnya lama dan segala macam. Do itu tahu banget guys Nah Ana ini adalah salah satu orang yang diprioritaskan ya karena doi ini adalah manajernya ya jadi getik tuh tahu banget kalau si Ana ngechat itu harus dibalas dengan cepat dan publik tuh lebih yakin kalau yang ngebalas chat anak itu pada malam itu sudah bukan tangmu bisa jadi itu getik selain itu ada keanehan lagi guys Dimana pas getik datang ke upacara penghormatan terakhir kepada tangmu di sebuah gereja di bangkok acara itu diadakan selama tiga hari berturut-turut dan menurut gua megah banget banyak banget orang-orang penting, teman-teman sesama selebritis yang datang ke situ. Yang juga ingin memberikan penghormatan terakhir kepada tango. Termasuk juga mantan suaminya dan juga pacarnya. Tapi kita nggak fokus ke orang-orang itu ya guys. Kita pengen fokus ke Getik. Selama tiga hari acara itu, Getik ini selalu datang dan pulang sebelum acaranya mulai. Dan itu selama dua hari berturut-turut dan doi baru ngikutin acaranya di hari yang ketiga. Kayaknya Doi bener-bener gak nyaman untuk berada di acara itu. Karena sepertinya hubungan keluarga Tangmo itu sudah mulai renggang dengan Getik ini guys. Sepertinya keluarga Tangmo itu udah hilang kepercayaannya kepada Getik. Sosok yang dianggap teman paling dekat sama Tangmo bukan hanya dalam hal pekerjaan tapi juga dalam kehidupan pribadi. Tapi justru Doi sama sekali tidak bisa menjaga Tangmo malam itu. Si Getik ngikutin acara itu di hari ketiga. Tapi ada yang aneh nih guys, di gedung itu muat sampai 1000 orang dan pastinya kursi-kursinya tuh dibagi ya, ada yang bagian VVIP, keluarga, media, teman-teman, sahabat dan bahkan di bagian atas tuh ada tempat untuk fans. Tapi si Getik ini justru duduk di kursi bagian kategori umum guys. Jadi bukan di bagian keluarga atau VVIP. Aneh banget kan? Kayaknya Getik ini juga ada ketakutan pribadi ya, buat ngobrol langsung sama keluarga tango atau mungkin Doi itu terlalu takut ya buat ditanya-tanyain sama keluarga Tangmo, diajak ngobrol atau diintrogasi terlalu dalam. Makanya Doi di acara itu seolah kayak jaga jarak. Apakah ini juga salah satu instruksi dari pengacara Getik? Dan beberapa waktu belakangan ini, itu tiba-tiba muncul sebuah rekaman suara pertengkaran di atas speedboat. Yang diduga ini adalah detik-detik rekaman suara Tangmo berantem di atas kapal itu sebelum Doi jatuh ke sungai.